Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Kayaknya musik tuh uh, penting banget juga ya dalam uh, hidupnya Mas Yoris. Sangat penting. Boleh nggak di-share musik yang paling uh, memberikan inspirasi dalam hidupnya Mas Yoris? YouTube. Dan kenapa Mas? YouTube. Jadi, uh, satu kan kalau inspirasi yang kita lihat bahwa, gila ya, selama lebih dari 25 tahun mereka nggak pernah ganti pasangan. Ya kan, itu, tuh. itu, itu. Jarang banget lah, member nah, personal nah, member kan. Terus buat saya tuh ya, dulu saya cuma mikir, wah ini Yutu ataupun Bono ini, lirik-liriknya kuitis gitu ya Dan namanya juga anak kecil mungkin Inggrisnya kurang bagus gitu ya Jadi ya saya apalin aja, saya nggak ngerti sebenarnya artinya tuh agak bingung misalnya nih ya Yang ada di buku saya itu berpengaruh ke saya, berpengaruh ke saya dan sekarang saya bagikan di buku Judul lagunya tuh running to stand saya sih lari tapi stand still ya Terus, kalau dengerin lagunya apa liriknya lagi gitu loh scream without raising your voice ulangi si bono bilang kan. <tuh> <tuh> masa dia berteriak tapi nggak naikin suara ya gitu loh nah tapi kalau lagi-lagi sama kayak kalau tadi kan my local heroes itu kan pak dimas ini hmm. kalau kalau main international heroes itu adalah uh, apa namanya Bo apa YouTube gitu ya bono karena tadi sekarang ternyata saya menjalankan, ini saya yang pindah atau belum sempat ikut pindah tulisannya harusnya kalau di kantor saya lama tuh ada tulisannya screen without raising your voice screen with your impactful innovation wow. jadi jala oh, ya, jadi, jadi maksudnya gitu kan saya juga tipe pembicara yang kan udah ada dua pembicara yang triatri apa nih semangat lagi atau kalau saya ngomongnya gini-gini aja tapi buat saya memang saya berteriak lewat karya-karya saya, saya berteriak lewat kreasi-kreasi saya. Nah itu terima kasih untuk Bono yang waktu itu apa itu yang waktu itu saya SMP sebenarnya saya dengerin lagu itu kan. Tapi saya penasaran itu, ah, apa sih ini artinya itu menapas menjalani Pas menjalani dulu, nah, pas itu, menjalan, baru, itu, baru. Oh, maksudnya itu ya lu <tuk> bisa berteriak tanpa naikin suara lo, lu berteriak dari. dari karya Jadi kita kayak diam -diam aja. Tapi orang wah oh, bilang banget, teman bilang banget ini yang kami misalnya hopefully, wah keren banget bingung-bingung, makasih mas rena itu kan kita berteriak tanpa harus naikin suara kita jadi itu hal baris satu sih sebenarnya kalau ngikutin dirik liriknya itu sih banyak banget sih yang apa, baik dari sisi kreativitas, pekerjaan ataupun kehidupan percintaan asik, hmm. berteriaklah dengan karyawan, asik yeah.